Baiklah persahabat selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ke kabar pertama persahabat ya ada dengan spesial dari Propan Raya Di akun Instagram Propon Raya ini mengunggah sebuah postingan foto cute tidak losti dengan kakak bilar Dan ada sebuah pernyataan intip-intip keseruan Leslar bersama Propan di Propan Inspiration Center Minggu lalu persahabat ya Wow cute banget persahabat ya Iklan dengan kebucinannya, Les dan bila masya Allah, membuat selalu bangga, selalu bahagia fans sejatinya. Ada kalimat konsen juga yang dituliskan di postingan tersebut. Yes, siapa yang kemarin ngikutin Instagram Live dari awal sampai akhir? Yang itulah, guys, yang ada leslarnya pasti pada ngikutin, kan? Nah, kali ini kita mau intip-intip sedikit foto-fotonya dari Instagram Live kemarin biar flashback gitu mumpung masih hangat hehehe btw foto di atas ini kayaknya leslar antusias banget deh kira-kira pas mereka lagi ngapainnya itu yuk yang tahu jawabannya coba di komen di bawah tuh ya perhatikan ini momen-momen ketika leslar berkunjung ke provokan raya persahabat ya masya Allah cute dan sangat menggemaskan budaya-budaya mereka selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan, yakni dari akun Instagram jia.dot.na.8474 mengatakan lagi ngomongin warna chat mau yang warna apa? Wow, masalah banget banyak persahabat ya lagi milih chat buat aku, min masalah banget ya, selalu saja banyak support untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya juga ada sebuah unggahan spesial terbaru juga nih dari Pub Dance di akun instagram pribadi miliknya satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto keren yang sedang naik mobil Lamborghini warna kuning milik Rizky Bilar ya, ini luar biasa keren banget dan kita lihat juga di postingan tersebut, ada kalimat caption yang dituliskan oleh pub Dance. Tes mobil banteng at Lamborghini," kata pub Dance. ya. masya Allah, mudah-mudahan berkah barokah dan selalu lancar rezeki idola kesayangan kita." Dalam postingan tersebut juga, di sini kita lihat. Banyak tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan dari fans sejati Leslar yang dari akun Lesdibilar tim mengatakan keren papa, wow luar biasa bagi bersahabat jadi kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Henny underscore Octavia Wih, keren mobil bantengnya papdas, memang luar biasa banget ya keluarga Rieslar selalu saja membuat kita bahagia dan selalu membuat kita bangga mudah-mudahan tentu kita selalu mendapatkan kejutan, kebar baik dan kabar bahagia langsung dari idola kesayangan kita ke kabar berikutnya juga bersahabat ya sini ada info penting nih untuk kita semua Jangan sampai tentunya kita lengah Persahabatnya untuk mendukung Dede Lesti di nominasi Social Media Artist of the Year dalam tentu nominasi Song Writer of the Year Ada komposer dan Rizky Bilar Ini tentu lagi genting banget ya persahabat ya karena poin didelusi di nominasi sosial media artis of the year ini tipis banget poinnya dengan veteran peto dan dikabarkan untuk nominasi song writer of the year composer dan pilar ini sudah kesal ya persahabat ya kita lihat di kolom komentar nih ada Alvin pk di situ menyatakan Guys, yang tiga, komposer sudah kena tikung Dan yang sosnya sedang kritis Yuk, semangat voting semangat Tuh, persahabatnya. ya Gas kenyuk, mudah-mudahan saja kekompakan kita semakin solid Mendukung karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita Jangan sampai lemah, jangan sampai lengah Persahabat ya, buktikan bahwa kita bisa mendukung Dan bisa mempertahankan nomor satu untuk Dede Lesti Kejora Berikutnya juga persahabat ya, ini ada kejutan dari L2W. .id, persahabat ya fans yang luar biasa. Di sini kita lihat persahabat ya, ada apa dengan L2W? Wow, membuat kita semakin penasaran, merinding banget persahabat ya. Mudah-mudahan semangat terus lalu membuat kita bangga. Dan kita selalu juga bangga jadi bagian dari Leslar Lovers Ini kejutan lagi dari L2W untuk fans sejati Leslar Lovers seluruh dunia Kita lihat para sahabat ya, ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh l 2 L2.id ada apa dengan Leslar Lovers Ward L2W? Leslar Lovers Ward, dia menakutkan bergerak, mematikan semangat. Kita lihat juga di kolom komentar. Banyak tanggapan yang diberikan dari Agung akun BookPol. Disini mengatakan polisi Leslar merinding ya Allah. Semangat, wow, Masya Allah keren. Wow, luar biasa banget ya. Tentunya respon komentar yang sangat luar biasa dari fans sejati apalagi ini persahabatnya membuat kita semakin penasaran mudah-mudahan ada kejutan kabar baik-kabar bahagia yang disuguhkan langsung dari fans base sejati dari Leslar dan kita masih menunggu kejutan kabar baik-kabar bahagia selanjutnya jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar Bang Winu ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh